Ada ya. yang ada ada telepon oke atas, guys ini ada headset gaming guys mau yang di atas, ada subscribe like dan komen yang okay. okay. yang sudah pause kalau eh tiga oke okay, bagi untuk uh, youtuber uh, kalian harus mempunyai tripod ya untuk merekam video di mana kalian berada ini guys uh, tripodnya kita buka dulu Kita ini terbaru tripodnya ya ini uh, di sini ada bagiannya jadi kita kemana-mana enak dan kita bisa diandak aja oh, ya, orang tuh. Nah, hmm. kita bisa aja, kita buka dulu. murah aja, harganya berapa di sini? kita lihat, harganya cuma enam ribu guys tripod. sebelar masih ribu tripod. bagi youtuber kalian harus mempunyai tripod untuk ngerekam video kalian. Dan uh, untuk memperbudak kalian rekam video tanpa bantuan orang lain oh, di sini. Ini guys, nah. jadi mudah. Rekam video di mana kalian berada. Terima kasih guys. Kamu guys ini. Nah. Oh okay, guys, buka dulu guys. Uh. Ini guys bagian untuk handphone atau kafe atau uh, kamera bisa ditaruh di sini. Guys berapa? Berapa? Empat puluh Wah, mudah ini untuk isi video, mengupload dimana kita berada. Nomoran sekitar guys. kalian gimana, guys? Gua <laughs> oke okay. okay, guys, uh, kita lagi handset yang ini robot guys ada, ada yang ada uh, Trey, ini ada 3 nah, yang ada ada JBL ini? handset, apa ini mereka? Uh, banyak ya ini handsetnya wireless uh, ada, yang di BFG, ada banyak yang di ya guys habis deh banyak tipe ya terus Samsung Oppo Bose kita di robot e, gaming untuk gamers suaranya merdu Lepas mobil merek udah dipo RHG 10 ini harganya kemarin 200.000 2.000 warnanya guys ini lur motifnya e, di sini the... Produk model harga konektor 255, 3,5 SB 2 sb koma 4.0 lebar 220 mm, plus kurang lebih 100 mm, 100 mm, plus 100 mm, plus apa mm, plus 100 mm, plus mm, plus 100 mm, ini Guys. Kenapa? Yes. Ini nih. Mun ayo. Tahu dulu ini Ah, bisa mana-mana itu. Ah, Astagfirullah <tuk> Bener banget aku beranggung <tuk> ya Pintu, pokoknya ANSET yang baik yang mana PC Gaming lah pokoknya ANSET GAMING? <tuk> <tuk> yeah, iya ANSET GAMING Yoi guys, Oke, kalian cukup mau main game ya? Ayo, terus sekali Terus oh. sekali, kami pro player, pro player. Player itu harus punya gaming Iya, betul Untuk mengetahui step-step kalian, jangan... ya kan? Iya, betul Jadi... Oke uh. <laughs> Oke, okay. okay, ini dia handshake untuk kalian semua Wuh, keren sih. Itu balik, balik, Oke itu bocor juga, kan kesan gaming? oh ini kita sekitar gaming woy. gaming untuk gaming profesional woy keren sih, buat youtube juga bisa oh untuk youtuber, Wah. untuk para youtuber kami ini tuh itu masih... Anda tahu ada bikin tahu? Oh, tau? tapi oh. dulu saya itu bukan itu, adik saya oh adikmu, hmm, adik saya. keren sih hmm. oh kakaknya beda ya? ya, anu, anak pungut <laughs> hmm. oke ini ini ajakin sama. profesional. Oke. Uh. Uh. Sudah kayak gamer gitu oh, Ini pasti kedengaran lah. Hah, step Iya. Step itu yeah. apa? Astagfirullah. <kir> Gijak dijak kaki, ya. jalan-jalan ya. Oh, ya. tapi saya kira Usbobelajen jadi jadwal oh. gitu, step kaki Step ranko Gijak, oh. satu-satu Oke okay. Oke, semangatnya Enak sih dipakai Pokoknya Malam ya, streaming kita Wah, wow, bisa dipakai string? Iya, untuk ah. string Lalu, belom lah Nah, untuk si endo lembut Iya, terus Ya, ikan depannya di mulai tangan Ini apa itu? Ini, <guk> <guk> ini meski Aduh Mana lubangnya, yuk Lubangnya di atas, anjay <coughs> Aduh, mau pulang, kita pasti TAM Aduh Aduh Sekiru kan Anda, Anda tahu FF FF, ini ada nah. loh, ini topinya kan gini Oh iya ya. Oke teman-teman, oke Kalian ngapain? Wah, oh, pagi, saya keren dulu perkakas gaming gaming. gaming ini tersedia di Liasa. Oh. Harganya berapaan? Harganya ada... terbaru di sini guys. juta. jadi sudah bagus banget untuk gaming. ada dan 3 3 sound. sound. Ini tipe 10. Dan hanya cuma harganya 220.000 di sini guys ini tersedia guys di sini warnanya di sini guys suaranya apa suaranya gimana tadi enak, enak enak gimana enak. Dimana rasanya dimana? Uh, ya nyaman lembut lembut ya. ya. gimana rasanya uh, suaranya suaranya uh, nggak saya nggak cocok tadi oh, kali saya cocok nggak oh. ya uh. untuk harga rp ratus 200, ribu ini sangat worth it ya iya oh uh, mereknya apa bos ini robot Oh, robot. Robot. robot itu yang jalan pakai baterai tuh ya? Iya ya. kalau itu kalau ini dari merek. Oh, oh ini merek. bukan merek. Robot yang baterai. Kupas itu guys. Kupas. Oh, kalian senangan gym? Ya, ya oh, senang sekali. Kami sangat. Kenapa sepuluh. kalian udah pakai masker? Oh masker nah, biasa kami... di anak di bulu. Kamen kamen mumpul mumpul teman teman luar masker Ya pakai masker nggak? Oke. Oke. Oke. Ben. 100 200 betul. Belor nu Aduh ini murah banget guys. Gaming ini headset di sini oh. Gila <SILENCAN> tadi <SILENCAN> ya ini ada apa? Ada mic-nya. Iya, di sini ada mikrofon guys ini Oh, bagus banget mikrofonnya. Ini oh ya. uh, American robot. Kalau di bagian sini ada lampunya guys, warna-warni bisa hijau, bisa biru, bisa pink, bisa merah, sama guys juga. Ini cincuk, oh, cincukannya kan jualan tuh, nah, nah ini ada tiga di guys. oke okay guys, kita langsung coba main game ya. mm. okay. ini ya guys? Ada ini, recommended yeah. promo uh, ada yeah. mikrofonnya ada... dan untuk ibu ibu ibu ini Anjay. Mau apa? Mau rusak. Kita And time was uh, to to now time, record to the Untuk game! Kemas Ya Kan musim apa ini, wabah?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 Dibolih seharga? 200.000 200, yes. Ini gaming headset merek RHG10 Udah, uh, masih tersedia, guys Tetap! Guys, ditukar Oke, penutupan! Oke, okay guys, sekian dari review headset gaming kali ini Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Selamat tinggal. Sampai jumpa.